Once more <laughs> You <open that> door, <laughs> my heart will go Yo, yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja Masih Bersama Saya, Samudirepsalbazukrohama Seperti biasa, kali ini admin mau kembali, yaitu berbagai macam cuplikan video Tapi ini enggak berbagai macam ya, teman-teman Ini satu cuplikan video ketika lagu My Heart Will Go On itu di cover oleh Mbak Danieka Cicadora Danieca Cicadora atau Dan Vibes itu kalau Dan Vibes itu untuk akun Facebooknya, halaman Facebooknya Untuk kanal YouTube-nya yaitu Dani Echa Cikadora uh, Dia karaoke cover lagunya My Head Will Go On itu uh, Keren ya teman-teman Dia pokoknya lain daripada yang lain Pokoknya Mbak Dan Vibes ini lain daripada yang lain Kita langsung belajar cuplikan videonya ketika Mbak Dan Vibes atau Dani Echa Cikadora ini Karaoke sing sing song lagu My Heart Will Go On. Cover by Dan Views youtube Channel Danieca Cikadora Song My Heart Will Go On. Oke. Okay. Come on, bro. Oke, okay, ini udah saya edit ulang ya, teman-teman. Every night in my dream, I see you, I feel you <laughs> <laughs> Far across the distance And spaces Between us, <laughs> you come to show you Cool <laughs> oh. oh shit Never <laughs> <open the> <laughs> Wo ha dia mau nyanyi tapi takut diomelin nama tetangga kayaknya my atau heart takut heart anaknya bangun go endless <laughs> <ooh, laughs> Eh let go go Takut anaknya bangun kayaknya, Bro. when I loved you one, one, two, one two, turn, I'd I in my life will always go Yeah, yeah, yeah, far. Near, far, you are I believe that the Oke, cover terbaik bro Why? small you are the door <laughs> and you're hearing my heart and my heart will go on and on <laughs> oh. Oh. Oh. Oh. Bro, bro, lo hilang cok. Oh, oh shit! Oh. <laughs> Banyak hilang <yang> cok. <laughs> Astagfirullahaladzim. Tapi ini cover uh, lain dari Uda yang lainnya, teman-teman. Uh, dia nyanyi takut diomelin tetangga kali ya. Tetangganya takut denger jadi, dia nyanyinya sambil diteken sambil ditahan. Every night in my dream, I see you, I feel you, terus kayak gitu Near, far, wherever you are <laughs> Ini Tapi diteken sama dia, takut anaknya bangun kayaknya bro <laughs> Oke, tapi di kanal Youtubenya Mbak Danie Cacikadora ini Sudah ditonton banyak puluhan ribu ya teman-teman, terutama itu kalau di kanal YouTube-nya, kalau di halaman Facebook-nya di Facebook halaman milik dia yang dan Vipus itu sudah ditonton banyak bro, ada sekitar kalau nggak salah udah sampai satu jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau di kanal YouTube itu ditonton sekitar puluhan ribu. Di angka empat ribu atau enam ribu gitu, teman-teman bisa cek di kanal YouTube aslinya yaitu Mbak Dani Ecaji Gadora. Oh, <klihat> cover yang Paling beda, my heart will go on. <laughs> Every night in my dream, I see you, I see... Aduh, I see you, I see you lagi. <laughs> Bro, <laughs> tapi ini karya dia ya, teman-teman. Uh, karya dia bernyanyi karaoke. <laughs> admin cuma reaction doang. <laughs> Oke, cukup sekian reaction dari Admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.